Halo, Shalom, Selamat Natal bagi kita semua Nah, pada bulan Desember Bagi orang Kristen, pasti akan merayakan Natal Nah, pada kesempatan ini Saya ingin membuat tutorial bagaimana membuat pohon Natal Dari alat-alat sederhana yang ada di sekeliling kamu Tidak perlu biaya mahal Hanya perlu niat untuk membuatnya saja. Oke. Okay? Tidak perlu berlama-lama lagi, saya ingin menunjukkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuat pohon natal dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Bisa Anda menggunakan payung bekas dan lain-lain. Yang penting ada penyangganya. Nah, kesempatan ini saya ingin menggunakan yaitu tripod. Nah, oke, okay. tripod. anda bisa menggunakan juga tali sebagai uh, untuk gantungannya untuk hiasannya nanti Persisnya saya menggunakan tali tambang ya tali kerbau dibilang tapi saya buka satu-satu dia untuk memperkecil atau mempermudah kita untuk memasang ke tripod tadi oke anda juga bisa menggunakan benang nilon atau benang yang biasa dipakai oleh tukang-tukang bangunan yang kecil sekali Untuk sebagai Biasanya dibuatlah di tiang-tiang atau dibentuk membuat beton agar lurus kayak tanpa berlama-lama lagi Oh, oke okay, sebentar Saya belum beli itu ada hiasannya Jadi saya sekarang ini ingin membuat tutorial Membuat tutorial menggunakan rangka ini kita buat bisa dibilang desainnya lah dasarnya agar bisa kita tempelin hias-hiasan gaba-gaba kapas-kapas dan lain-lain Oke okay, stay tune nanti kita spil bagaimana caranya dan step by step agar oh, Natal ini bisa jadi terang benderang untuk menghiasi Natal kita pada aja Senari. Natal kita pada Desember 2021 ini dengan COVID Karena saya tidak bisa pulang Saya Natalan di tempat kerja Maka saya ingin membuat pohon Natal Untuk mengobati rindu saya ke kampung halaman Nah, Oke okay. Pertama letakkan tripod ini Atau tulang dari payung bekas di tempat yang telah kamu sediakan sebagai letakannya, di mana posisi yang kamu rasa tepat untuk memposisikan konatal tersebut yang akan kamu buat. Setelah itu, kegunaan tali ini untuk membuat dekornya nanti biar bisa digantungin. Karena kalau hanya begini kita tidak bisa melilitinnya, jadi susah. Jadi walaupunnya segitiga kita buat lingkar dulu, baru kita buat panjang-panjang begitu. Oke. Okay? saja. Oke okay, kita mulai saja. Pertama kita lepasin pasin ini jadi beberapa bagian secukupnya. Jadi saya saya tanya melepaskannya. Sudah. Oke okay, setelah kita melepas bagian dari tali tersebut kita akan ikatkan ke sini guys kita akan buat begini melingkar sampai ke sini ada di sini di tengah dan di ujungnya tidak usah untuk sebagai wadahnya bisa menggunakan karton yang dilingkarkan saya lagi tidak punya karton saya menggunakan tali saja oke ikuti saja terus kita akan buat yang indah untuk matanya ini oke, setelah jadi bagian bawahnya kita ikat segitiga ini kita satukan pakai tali juga dari atas ke sini di tengah-tengahnya agar bisa sedikit melingkar. Oke, okay, kita lanjut. Oke okay, teman-teman, kemarin karena paketnya belum datang, ini paketnya baru nyampe. Kita unboxing dulu. Apa isi dari paket ini? Untuk proyek kita membuat pohon natal dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Mau dari payung bekas atau dari tripod. Saat ini saya menggunakan tripod, karena tripod saya tidak terpakai. Apa salahnya kita buat menjadi pohon natal? yang sangat berguna ya kan. Oke okay, ini dia paketnya. Kita buka dulu. Ini dia. Kita lihat. Kemarin saya pesan di online karena di saya ditinggal di daerah Pasaman ya Padang susah mencari alat ini. Saya pesan dari Shopee ada LED, rambel lampu, hiasan singer, tinsel hijau, aksesoris ornamen hiasan dan lain-lain lah. Oke okay, kita lihat aja lah. Oke. Okay lonceng lonceng ini mungkin untuk pintu yang lebih cocok ya ada terang lampu plafelip tadi. oh ini juga ini ya tanpon natalnya lagi ini untuk hiasan gantung-gantung juga biji saja nah ini dia paling penting untuk pembuatan pohon natal dari alat-alat yang ada di sekeliling kita yaitu pilihlah slinger slinger kalau kami bilang atau gabah-gabah di kampung kami pilih warna daun atau warna hijau begini biar kesannya dia itu seperti pohon natal sungguhan oke okay? dan di sini saya pilih warna biru satu saja sebagai hiasannya aduh saya lupa di dua tapi oke okay lah oke okay karena pohon kecil ya cocoklah cukup dan selanjutnya ya selanjutnya kita lihat dari ini dia lonceng lonceng aduh terbuka pula ini packagingnya kurang mantap guys ini lonceng-lonceng ini kita akan dan pinantos sebagai hiasan. Wah, ini juga terlalu banyak hiasan kayaknya ya. Dan ini sebagai puncak dari dari mana ya kita bilang? Nah, itu lihat itu bintangnya dan ini Merry Christmas. Dan ini ada lampu kawat. Kita lihat nanti apa ini berfungsi atau tidak ini. pakai baterai ya? Oh, mantep. Kalau habis baterai yang mana belinya ya? Oke, okay, tidak berlama lama lagi kita akan rangkai semua ke tripod kita biar jadi pohon natal, oke. Okay? Tetap di sini saksikan terus. Oke, okay, kita akan rangkai dari tripod ini. Ya maaf menggunakan kayu meja yang tidak terpakai juga. Ya tripodnya juga jadi dipakai jadi kita buat menjadi sebuah pohon natal atau yang lebih berguna lagi kita akan rangkaikan semua ini apakah hasilnya nanti oke okay. penasaran yuk ya saja oke okay. saat ini kita akan rangkai semua yang telah kita beli tadi dari shopi apakah hasilnya kita lihat Oke, teman-teman, sudah selesai. Ini dia dari alat-alat yang telah kita gunakan, dari yang ada sekeliling kita, tali, tripod, dan lain-lain. Yang ini mungkin hanya inilah yang kita beli, menghasilkan sebuah pohon Natal yang menggunakan alat-alat yang seadanya, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari keluarga yang pada tahun ini tidak bisa pulang ke tempat keluarga atau ke kampung halaman tapi ingin merasakan suasana natal untuk saya hanya bisa membuat sebuah pohon natal dari alat-alat yang ada di sekitar saya jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti tips-tips dari saya membuat sebuah pohon natal yang sederhana ini dari alat yang sederhana tapi untuk hasil it's okay tidak masalah justru mirip sekali dengan pohon natal yang kita beli di luar sana Oke, okay. sekian dan terima kasih saya Prandis Brutu jangan lupa like, subscribe, dan komen tekan tombol loncengnya dan juga tonton video-video cover saya yang lain setelah ini saya akan mengcover lagu Oh Holy Night di Youtube saya Oke, okay, stay tune di, di Youtube saya. Terima kasih. Oke, okay, akhir kata saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Semoga Natal tahun ini membuatkan kasih sukacita kepada kita agar Covid segera selesai. Karena Covid saya tidak bisa cuti dan saya membuat pohon Natal ini. Oke, okay, terima kasih Covid. Oke, okay. shalom Tuhan Yesus memberkati. God